Halo guys, welcome back to bongkar 2M Seperti biasa kita memainkan modal sedekah ya guys ya nah, Kita ambil dulu kreman pertama Oke, dapat dua tirai Ada kakek biru dan kakek merah ya guys ya Ini pola megawin ya guys ya Kalau di maxbet tuh sekitar 700 ya guys ya Pola 700 eman Oke, dua tirai pola lagi ya guys ya <tuh> untuk sementara uh, gue gak bisa live dulu ya guys ya mungkin akan live lagi uh, awal bulan ya guys ya gue rajin live lagi ya guys ya karena ada sedikit masalah oke. Okay? Uh, dan gue juga ada urusan ya guys ya urusan keluarga mau ke rumah mertua dulu jadi setelah gue pulang lagi ke rumah udah standby di rumah baru kita rajin lagi ya guys ya lapnya ya guys ya oke okay, kembali ke permainan Oh iya, hampir lupa ya, guys. Ya, uh, video ini ada giveaway, ya guys. Ya, untuk tiga orang komentar tercepat, ya guys. Ya, dan nanti ada kata kuncinya, ya guys. Ya, ada kata kuncinya. Jadi, jangan di-skip, -skip ya guys. Ya, oke, takutnya kalian skip-skip yang ada kata kuncinya, ntar nggak kedenger. Kalian ulangi lagi, cok. Nontonnya <tuh> oke, kembali ke permainan, ya guys. Ya, tadi dapat skater, isinya lumayan. Chip kita sekarang 680m, ya guys. Ya, wih, dapat. Oh, ya, guys ya. Wih, dapat scatter lagi nih. cat dua tirai crot. Crot. Aduh, crot. Wih. Lumayan, guys ya. Tapi sayang tuh kakek merah ngapain di situ? Kenapa nggak jadi kakek biru aja ya, guys ya? Kan lumayan tuh. Kayaknya si kakeknya salah pakai baju ya, guys ya. Wih, dapat super win ya, guys ya tapi sayang ya guys ya chipnya baru sampai 1,3 ya guys ya belum 1,5 jadi kita lanjutkan sampai jadi dulu ya guys ya Soal target kita tuh 1B500 ya guys ya baru kita stop ya guys ya kalau belum mencapai 1B500 kita nggak akan stop ya guys ya masih lanjut bermain ya guys ya eh, masih muter-muter mencari scatter kembali ya guys ya <tuh> Masih oke okay, dapat dua tirai. Pokoknya kalau permainan di Papa begini aja sih guys ya. Mungkin kalian yang sudah sering nontonin gua paham lah cara bermain di Papa gimana. Tapi kalau buat yang baru datang kayak begini aja ya guys ya. Kalau akunnya banyak ya langsung gas-gasin aja barbarin. Oke okay, dapat skater <coughs> Wih, kakeknya lumayan guys ya, kamera merah kena. <laughs> Lumayan kakek merahnya kena ya guys ya, nah kayaknya jadi ini guys ya, oke okay, fix jadi ya guys ya, wih itu kakek merahnya nggak kena sih, oke, okay. nah di sini gue stop ya guys ya, e, karena chipnya 1 base meratus, ini jam dan tanggalnya, <tuh> kita iseng-iseng berhadiah ya guys ya, iseng-iseng berhadiah, siapa tahu kan dapat jackpot lagi kayak kemarin aja, jackpot gak tuh. Ya kalau nggak jackpotan skater lumayan ya guys ya. Kalau di mark b tuh, Aduh gurih gurih guri guri <tuh> Oke okay, dapat dua tirai, dapat tiga ya nih guys ya. Apakah bisa mencapai dua b lima ratus? Mari kita saksikan. oke okay. tipis-tipis malah dikasih modal lagi ya guys ya tadinya <laughs> game udah mau ber berakhir ya guys ya cuma dikasih modal lagi tuh sama Leon <coughs> chipnya sampai 1b900 guri ini kayaknya gurih-gurihnya ini nih. apakah ada scatternya di maxbet belum ngerasain ya guys ya oke okay. kita 10-10 spin dulu ya guys ya takutnya kebablasan ya guys ya kalau udah 1B 400 yang ada ntar gua hajar lagi sampai tentukan. Nah, di sini gua stop aja ya guys ya karena akunnya belum top up dan masih level 5 ini jam dan tanggalnya kita ganti ke akun selanjutnya ya guys ya. <coughs> nah, di sini gua main di Jinjin ya guys ya, nyoba iseng-iseng kan di Papa udah ada yang up jadi Ah uh, gua ganti lah. pengen ngerasain ini ya guys ya dapat grand di Jinji. Nah, di sini gua spam kanan terus ya guys ya. Kanan, kanan, kanan, pokoknya kanan terus. Wih, naganya. Hmm. Lumayan ya guys ya dikasih modal. Karena gua nggak tahu cara bermain di Jinji. <tuh> Jadi gua naik satu tingkat ya guys ya, taunya ke sliding, <laughs> taunya ke sledding, co, langsung scatter lagi cepet banget ya guys ya ini sambil belajar aja ya guys ya, gue juga main di jinjin -jin, ya guys ya jujur aja gua gak eh uh, cuman tau cara bermain di papa sih, kalau di jinjin tuh gua belum tahu ya guys ya rotasi putarannya tuh kayak gimana, jadi gua mainnya main sabar dulu aja disini kan kalau udah dapat sekertar tuh gua stop, gua pindahin <coughs> ke bed yang lebih tinggi. Ini gua masih di sini ya, guys ya. <coughs> Tidak kunaikan bednya. Dan ternyata dapat super win ya, guys ya. Oke, aduh, trot Oke, dapat ya, guys ya. Kita pilih delapan spin terus ya, guys ya. Pengen ngerasain pecah gentong di sini nih, guys kalau pecah gentong di sini tuh itu hitungannya jackpot ya, pet ya guys ya. Gimana caranya bang? nggak tahu ya guys ya. itu caranya hanya Leon yang tahu. tiba-tiba pecah aja. maka <tiba> chipnya sudah mencapai 400 ya guys lumayan dikasih modal Nih, udah hampir 500 m ya guys ya. kita tunggu sampai spinannya habis ya guys ya. tinggal sisa tinggal 20 spin lagi ya guys ya oke okay, masih muter muter oh, karena spinnya habis gue naikin dua tingkat ya guys ya gue naikin ke B8 M800 siapa tahu ada yang bagus-bagus anjas kelas. Uh, buset, ada penampakan, guys. Lihat, gak? <gih> lihat, gak? Ada penampakan anja, triple 8, ya, guys. Ya, hanya untuk menampakkan diri, tidak mau untuk disentuh, ya, guys. Ya, aku jijik sama kamu, katanya. <coughs> Oke, okay, crot-crot, aduh, di sini rada panik, ya, guys. Ya, chipnya mulai disedot. <gih> Wih, dapat super, ya guys. Ya, epic comeback ya, guys. ya trot aduh at least kasih skater dululah tapi Jinji tuh uh, super winnya kadang ada di luar ya guys ya enggak selalu di sekitar Oke okay, dapat ya, ya cuman <laughs> isinya kecil ya guys ya tuh lihat 18 18 3888 itu jam dan tanggalnya ya guys ya gue selipin naga Wih apa ini guys bolong Empat ya, guys. Ya, naganya ya, bolong Empat, <laughs> katakan, "Wih, lumayan, guys." Ya, wih, ternyata kayak begini, ya, guys. Ya, jin -jin. keren juga, cok. Walaupun isi bolanya dikit, guys, cuman 98, tapi isinya bagus banget, ya, guys. Ya, 900m, cow di tangan ditambah. Di tangan kita ada 176 ya guys ya Udah pegang 1B Ini gua pegang ya guys ya <coughs> 1B100 nih kita pegang nih Buat modal nyepin-nyepin lagi ya guys ya Oke okay, dan untuk peraturan giveaway nya guys ya gue kasih tahu ya guys ya untuk peraturan giveaway nya gue kasih tau nah, tapi bentar dulu ya guys ya sebelum itu ini sini eh, setelah spin yang habis gue naikin satu tingkat ya guys ya ke B13M dan kita gaskan 100 spin. <coughs> wih karena penampakannya gak tahu, guys ya ini lagi bagus ya guys ya harusnya sih langsung di bet ya guys ya dua tingkat cuman karena gue gak tahu, gue cari aman aja cok nyari menang kecil dulu yang penting jadi 1B500 ya guys ya dan untuk peraturan giveaway nya gue kasih tahu ya guys ya misalkan uh, video ini video ini si A dapet ya guys ya uh, komentar pertama, kedua, ketiga uh, udah dapat itu besoknya gue upload lagi konten itu yang pemenang pertama, kedua, ketiga itu di stop dulu ya guys ya gue skip uh, kasih kesempatan buat yang lain setelah besoknya baru dia boleh ikutan lagi ya guys ya seperti itu ngerti kan? Wih, wih, wih, wih bolong tiga guys bolong tiga ya guys ya naga bonar nih single dong sembur jigong <laughs> naga ya guys ya naganya coba bolong tiga aduh kalau di berapa guys kalau di maxfet berapa guys aduh galak juga ya guys ya kalau udah gigit tuh Ih, sini sayang mama gigit nih anjas <laughs> Naga-naga. Aduh. Naga. Aduh. Wis 1250 guys ya di tangan udah 3B. Di sini gua lanjut ya guys ya. Kita stop di 3B 500 ya guys ya. Tapi kita iseng-iseng dan dikasih scraper lagi ya guys ya. Niatnya di stop ya guys ya 3B 500 ini lokasi gua, gua penampakan jamnya lagi ya guys ya. <tuh> Oke, okay. burung-burung, aduh, kenapa kayak begini ya, guys? Ya, naga-naga-naga, wih, bolong 4 ya, guys? Ya, sekarang tadi bolong 3 sekarang bolong 4 mantap kali ini. Jinjing nih, gurih, Jinji gurih, gurih, gurih, gurih, pulang sayang mama gigit nih. Oh, anjas, wih, keren juga ya, guys? Ya, gue kaget nih main di Jinjing ya, guys? Ya ternyata enak juga main di Jinji ya guys ya kalian yang suka main di Jinji keren sih gua kira tuh di Jinji sedekan tuh jelek ya guys ya bagusnya buat cari modal doang ternyata galak juga cok kalau udah ngasih, wih lumayan sih guys kalau gua tau gua ini segini nih dan 5B 200 ya guys ya di sini gua targetin ya guys ya kalau chipnya sampai 4B500 atau 4B600 lah gua stop ya guys ya gua targetin dan ternyata pecah gentong ya guys ya <laughs> kenapa enggak pecah pas di skater anjay di skater itu pecah berarti grand ya guys ya mimpi kata Leon ini gua langsung asal pencet aja ya guys ya nih tuh langsung pakai gua di handphone jadi gua langsung pakai tiga jari anjas dapetnya minor ya guys ya tangan mini dia mudah jangan-jangan berisik tangan mini udah tangan mini ya diem aja anjas sorry ya guys ya gue bukan tangan mini coi dan chipnya sampai 5b600 ya guys ya karena chipnya sudah 5b500 ya udah guys ya gue putusin untuk gue stop aja karena ini utangannya udah jadi ya guys ya enggak usah menang cari menang gede lah segini juga udah lumayan ya guys ya guys dan ternyata akunnya belum di top up dan masih level 5 juga ya guys ya dan kita pindah ke akun selanjutnya ya guys ya ini ada modal 500m ya guys ya sisa bongkaran dan gue ini <coughs> pakai aplikasi baru ya guys ya SP punyanya Samudra Pro versinya yang versi SP ya guys ya entah apa itu artinya SP tuh oke okay, dapat seketat <coughs> dan gue mainnya langsung di maxbet ya guys ya main barbar -bar, karena kan tadi kat, eh, penampakannya bagus-bagus ya guys ya di Jinji ya udahlah gue kasihin aja langsung max bet ya guys ya ini percobaan 500 pertama ya guys ya ternyata bagus juga ya guys ya Jinji ya ini kalau lagi gigit lumayan ya guys ya oke guys untuk kata kuncinya untuk kata kuncinya tanda pagar bolong tiga ya guys ya tanda pagar bolong tiga Wih langsung jadi ya guys ya dapat super wow super wow ya guys ya itu untuk kata kuncinya ya guys ya <tuh> sekarang kan ya guys ya ditulis kata kunci ID dan nama ID ya guys ya Itu yang paling penting ya guys ya Untuk pemenang ke 1, ke 2, ke ya guys ya <coughs> Oke okay, cukup sekian dari saya ya guys ya uh, Jangan lupa like, comment share, and subscribe ya guys ya Dan jangan lupa nyalakan noti lonceng notifikasinya ya guys ya Agar kalau gue setiap upload tuh kalian selalu Mendapat notifikasi oke okay. Jangan lupa follow juga ya guys ya Facebook gue ya guys ya Karena nanti gue bakal lap sana juga ya guys ya oke okay. terima kasih buat yang sudah menonton arigatou ju saimase see you next video bye